Ya. Kita akan buka kitab kita yang terdapat di dalam nah, kita ibadah, Pak. Ya, kami maklum. Mungkin uh, kami mohon maaf juga. Tidak marah mungkin Pak Bapak-bapak sudah sama-sama Bapak Dominus juga sudah hadir sama Tidak. Bapak Bupati dan Bapak Kapolres kemarin. Mungkin bisa saya langsung tanti. kita ibadah, Pak. <tuh> bisa tahu ya kita ini? ibadah. nanti Pak setelah ibadah baru kita berbicara. Pak seperti itu, Bapak kan sudah kita enggak Pak, saran kami ini badat, pak. betul kan, kemarin kita sudah sudah sudah ada kesepakatan ya Bapak kan sudah tahu tapi itu, saya tidak ikut rapat kemarin, Pak siapa bilang Bapak tidak ikut waktu keputusan pertama, saya tidak ikut ya, yang kedua kan Bapak ikut ya tapi di, tidak ikut di situ, Pak, saya enggak tahu, pak. jadi begini saja, saya mohon maaf saya mohon maaf sama Bapak-Bapak ini semua, saya tetap harus menjalankan tugas saya, walaupun Bapak juga menjalankan tugas saya, menjalankan tugas saya dengan sangat terpaksa saya mohon maaf Bapak kan sudah diingatkan ya bukan begitu Pak, kita Pak? kami Pak, kamu beribadah Pak bukan, bukan kami. tolong kami Pak, tolong kami di mobil Pak. kami mau itu Tuhan Tolong, tolong saya. bapaknya sama saya. Jangan dibawa sampai sama saya. Ibu tidak nyembah dengan saya. Ibu tak perlu saya. bukan bukan pastor ibu Tolong, kami bukan Tolong, Tolong, toko Tolong, toko kami Tolong, toko master. Tolong, toko master. Tolong, toko master. Tolong, toko master. tiralkan semua ini semua ini lupa, lupa, lupa. Tolong lupa, lupa. Tolong lupa. ibu, ibu, ibu lupa, kawan, kawan Ayo, ayo, Sama maksudnya, Jangan bapak jangan larang Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? pertama, waktu pertama keputusan itu tidak ada di situ, Pak. Itu keputusan baru. Ya yeah. yeah. Bawah, ya. ya. itu makanya kami di saya yang di bagus kalian itu Ya. Yeah. Yeah. nggak ada. Saya tidak dalam kesepakatan pertama saya tidak datang. Ya, tapi yang kedua kan Bapak ada. Saya tidak setuju, Pak. Saya tidak sampaikan. Kenapa Bapak tidak sampaikan? Enggak ditanggapi, Pak. tidak Bapak dengar saja dari Nasrani. Pak Nasrani. Kami punya tempat Dilarang kami beribadah, Pak. Kami dalam 一天打的啦 Diri coba buat di... dia bangunan itu, Pak. Nah, bangunan yang di selarang, ya, bangunan di Bangunan di pak. kenapa jadi kafir yang di dalam? Apa ini enggak ada lagi normalnya, Pak? Enggak ada lagi, enggak ada, ada, ada lagi, enggak ada lagi. Jalan ini terlihat, Pak Edi. Iya, sama-sama memuji. Nah, ini terlihat, tuh, banyak, Pak. Oh, bukan ini, ini ada di Kami tak diundang, kami Ini bangga. diturunkan kami tak diundang. Kapan ini kami diundang? Mana? Masukin, masih Pak Estella. Kapan kami diundang? Mana kami dundang. Kami dundang. Kami kami kami kami kepala desa dia Kami tak diundang. Tapi, Pak Pendeta hadir sana ibu Tidak, tidak. belum lagi putra ya, ya, saya. bisa dari Manusia betul, juga, di ada yang bahaya, bisa, bahaya bahaya. Bahaya. Bisa, bisa, bisa. Kristen. Kalian ibu bermasalah ya. kami ganggu. Ini bukan tempat ibadah. Ini bukan tempat ibadah. kami lagi kami dikasih. Tempat ibadahnya Pak, mana mana ada? Apa, Mau ada di waktu Islam aja. Kami bisa di rumah. Ini di bukan rumah. masalah Kristen, masalahnya atau Islam Itu di depan juga ada orang Kristen. Bisa beribadah mereka, tidak akan diganggu. Ya. Jadi Pak satu, banggu. seandainya kami membangun rumah kami dengan papan apa diterima? Diterima? Baiklah, kami dirikan kerja kami dengan papan. Saya oh, ya. urus, ya. urus, ya. urus izinnya. Urus izinnya dulu. Sudah bangun, silahkan Ibu bangun. Iya, ada tata caranya. Ya. Ajukan bukan. Kami terima tantangan orang Bapak. Oke, okay. ya. kami Ayat. bangun gereja rumah Bapak. kami. Kita turun dulu ya. Iya, tapi izin harus diterima. Harus diberikan di, izinnya ya, Pak. Hayo mereka akan jamin Tuh. jangan dipersulit. So, caranya penuh. Jangan dipersulit. Kan orang Kristen jangan dipersulit. Dipersulit. Iya. Asal syaratnya penuh. silakan Jangan dipersulit, Pak. Bangun lapangan poli pun bangun. Jangan dipersulit tidak akan dipersulitkan, nah, dari kemarin sudah kita sampaikan sudah sampaikan juga silahkan boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh,